Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Bacaan Sayyidul Istighfar, Yudi Amalkan Ahi, Uhti. Nabi Salallahu, Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Mutafak alai. Inilah doanya. Allahumma anta Rabbi, la ilaaha illa anta wa ana abduka, wa ana ahdika wa sana, alai, wa